Mengadili. satu Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penangan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator. menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000 demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan pada hari Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh kami, Wayu Iman Santoso, selaku Hakim Ketua Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum, dan Alimin Silabjono Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari tahun 2022 Oleh kami, Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut Dan dibantu oleh Saudara Aprisno SMA dan Okta Aprianto S.A.M.H panitra pengganti pada Pengadilan negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum, Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, serta tim penasihat hukumnya. Silakan duduk. Kepada Jaksa Penuntut Umum, kepada penasihat hukum maupun terdakwa, saudara mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum maupun Upaya hukum berupa banding atau menerima putusan ini atau pikir-pikir. Demikian sidang perkara nomor 798 PB 2022 atas nama terdakwa Richard Teleser Budiang Lumiu dinyatakan ditutup.